Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kembali lagi di channel dia Kris Di video kali ini, gue dapat sebuah kiriman dari kawan yang minta senjatanya ini. Jadi senjata, senjata tradisional katanya, minta di review senjatanya ini. Kira-kira apa isinya? Langsung aja kita buka. Eh, bentar dulu. Sebelum kita buka, jangan lupa buat dukung terus ya biar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe okay. yuk nah, jadi ini paketnya, langsung aja kita buka amat ya kira-kira apa isinya apakah golok pedang atau keris nah, cujang ayo nah, kira-kira apa ini dan sekarang sebuah karambit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini tajam, ini tajam jadi. Jadi ini karambit senjata tradisional asal Indonesia asli Indonesia yang cukup terkenal di dunia selain golok keris dan Kujang ini salah satu senjata paling populer juga yang banyak digunakan di dunia ya jadi ini yang mempopulerkan senjata ini juga uh, para aktor Indonesia kayak Bang Iko Wais Kang Cacep Arief Rahman terus ada juga Kang Yayan Ruhian jadi mereka ini bawa ke internasional ya di film John Wick tuh di film John Wick juga Kang Cetip sama Kang Yayan pakai senjata ini ini tipenya dual blade jadi tajam depan dan tajam belakang jadi, jadi kelebihan dari senjata ini tuh ukurannya kecil jadi kayak belati, belati, model belati gitu, e, gampang banget buat diumpetinnya Yang kedua, e, agak susah di lucuti. Jadi dia rebutnya itu agak susah karena ini ada ringnya ini jarinya masuk. Ketika cep, hantam, ini susah dilepas. Meskipun ketangga susah dilepas karena ini ngunci. Beda dengan belati, gampang dipatahin, diambil belatinya. Uh, terus ini juga termasuk senjata yang sangat mematikan Jadi kalau udah masuknya itu aduh, ampunlah bahaya <laughs> Mungkin tapi ini uh, Bikinannya cukup rapih, bagus, bilahnya juga bagus tajam. Sarungnya dari kayu biasa sih. Cuman ini ringnya aja terlalu besar jadi kalau kita mainin itu goyang, goyang ke sini. Ini ringnya aja yang terlalu besar. Ketika putar ke sini ada, ada goyang, muter agak goyang, jadi nggak stabil motornya Ini khas. Minangkabau ya, senjata daerah Minangkabau dengan silat-silat harimau ini juga terinspirasi dari kuku harimau, harimau. Kalau udah mencabik itu ganas, mungkin nggak perlu panjang lebar lagi. Untuk video kali ini, kita cukupkan sekian sampai jumpa di video selanjutnya dengan review yang senjata lain.